Lima cabaran utama, lima alasan utama bila kita nak close tu benda ni akan sentiasa keluar. Apakah dia kalau Zig Ziglar cakap, every sale dia ada lima benda, satu dia tak ada duit, dia tak ada needs, dia tak ada urgency, dia tak ada desire, keinginan dia tidak ada trust. Betul. So saya ulang balik eh, dia tidak ada money, dia tak ada time, dia tak ada needs, dia tak ada urgency dan dia tak ada trust. So saya nak baru-baru uh, ni untuk dua hari tiga hari ni ada satu benda yang sangat penting berlaku jadi dekat dalam grup kita dan banyak melibatkan banyak rakan niaga cuma mungkin you guys tak tahu saja. so sebab tu saya nak panggil kawan kita ni untuk ceritakan apa yang telah berlaku eh untuk dua tiga hari ni jadi hari ni nak cerita berkenaan dengan trust, kepercayaan okay. so ini adalah yang utama eh daripada lima tu ini yang paling penting sekali bagi saya eh. So kepercayaan adalah yang paling utama. Nah, nak tanya you, kita bermula ni, masa kita start ni, bila kita start dalam kita punya kejaya ni, bila kita register dia kita beritahu dengan orangnya, eh, bawa kita ni perundingan hartanah, kat mana tahap kepercayaan orang terhadap kita? Okey? Ini yang research yang telah dibuat. Kita tengok eh, doktor dia 50%, orang 50%. Maksudnya dalam 100 orang, doktor 50% 50 doktor orang percaya. Ah ini contohnya eh. So firefighter 4980% uh, okey. Kita tengok uh, uh, apa perundingan tanah. Perundingan tanah berapa persen? Cepat cepat. Saya tak ada hadiah RM50 tapi cepat boleh jawab. Calm calm, saya tengok chat. Ada tak? Cepat. Tak ada eh. Saya pun boleh khatam dalam ada marketing dengan sales person 3% sahaja 3% sahaja basically kita start awal-awal lagi orang pada. dah tak percaya kita you understand sebab tu saya kata sangat penting you start dengan benda yang senang dulu you punya soi you punya sphere of influence you punya kenalan you orang yang nak you berjaya you start dengan tu sebab sebab dia 8 orang lebih percaya pada kenalan daripada daripada orang yang dia tak kenal eh? cuma 30% saja orang percaya pada iklan ha? orang lebih percaya kepada mulut orang bila orang nak beli apa-apa dia akan tanya kawan dia kan? katakan kalau sekiranya nak beli apa-apa lah eh? saya tak tahu apa brand yang apa yang up sekarang ni ha? contohnya kalau sekiranya apa tu uh, uh, dekat sini uh, dalam rumah ni tengah gila apa tahu tengah gila yang apa honey tu saya tak tahu honeybee kan ha, jadi apa dia buat kalau nak kalau nak makan Hanibi tu apa dia buat dia tengok orang punya review dulu kan dia tak cerita pasal iklan tau iklan tu penting tapi review orang pun lagi penting orang lebih percaya pada uh, review orang orang lebih percaya pada mulut orang orang lebih percaya kepada kawan-kawan dan saudara dia dulu so basically bila kita start sebagai perundingan tanah start dengan kalau kita, kalau kita nak buat kerja, buat kerja dengan orang yang nak kita berjaya tu dulu. Okey, now. So katakan kita dah cerita pasal SOI dah lepas. So sekarang kita nak approach dengan orang luar betul tak? So kebanyakan yang daripada kita ni, banyaknya dia nak approach orang luar dulu baru dia nak approach dengan dia punya saudara dia. Which is not sepatutnya berlaku eh. So you approach saudara dengan kenalai you dulu baru you buat dengan orang luar sebab kalau tidak tangan you terbakar falah, tak tangan you terbakar. Kalau you nak angkat aa, apa tu panas ataupun aa, ah uh, periuk panas you kena pakai glove dulu kan kalau you tak pakai glove apa lalu ah uh, jadi tangan you terbakar so kita tak nak you terbakar dulu you buat benda yang tu dulu okey so okey cara nak bina kepercayaan sebelum you buat uh, sebelum you apa masa you dah approach dengan orang luar ni you kena ingat so you kena ingat berapa step ni supaya Orang akan trust you sebab orang tak akan beli daripada you kalau dia tidak ada trust you. Okey, 5 minit yang pertama habis. Satu ialah tunai janji. Always, kalau you kata you nak datang ke you must be there. Sebelum pukul 4. Kalau you kata you nak call balik, you mesti call balik. Faham tak? You jangan, ini benda yang paling senang sekali. 70% of the sales berlaku by being there. by being present. You be there. Orang akan close dengan you. Kalau you tak tunai janji belum apa-apa lagi, you lambat then you akan ada masalah kat situ. Nombor dua, komunikasi mesti efisien efektif, Eh, sentiasa berkomunikasi. Kalau ingat pada buku yang saya saya share ni, kalau you senyap, you kalau you senyap, you menunjukkan you tidak kompeten Kalau you tak kompeten, orang tak trust you. Yang ketiga, ambil langkah kecil-kecilan. Eh? So, imagine kalau sekiranya you nak kahwin kan dengan you punya bakal isteri, you jumpanya terus kata, "Eh, jom kahwin." <laughs> Apa berlaku? Uh, okay bye bye kan <laughs> So basically orang akan kata kita gila betul tak So sama juga So you have to go through to understand dulu Qualify dulu Tahu dulu apa dia nak Adakah apa yang you propose tu Menepati apa yang dia nak Okey yang keempat buat keputusan dengan betul. You buat keputusan PK elok-elok. Kalau sepikiranya benda tu besar, you make sure that you libatkan orang lain. Jangan you buat kendel terburu-buru, terburu-buru menyebabkan kemudian you punya reputasi akan tercalar. Yang seterusnya konsisten. Always consistent dengan keputusan yang you buat, dengan nasihat yang you berikan dengan semua orang. Jangan you you you dengan satu golongan you bagi nasihat lain dengan satu golongan lagi you bagi nasihat yang lain. Eh. You always consistent always bertepatan dengan apa yang you percaya, apa yang telah kita set, apa yang hebat telah set. Okay? Ye, yeah, rap ni. <laughs> yang seterusnya kenal pasti keperluan pelanggan kita, make sure apa yang you propose tu memang itu yang dia nak. Separo orang bila dia jual rumah tu dia pikikir dia punya komisen tau. Orang tu layak 500,000 kita paksa orang tu ambil 750,000. Betul tak? Jadi orang nampak ada orang akan baca kita punya pergerakan tu. Kalau sekiranya pergerakan kita tu memang niat ikhlas nak membantu dengan pergerakan kita tu tak fikir pasal diri kita. Kan? Orang akan nampak kalau sekiranya orang tak nampak sekarang, orang akan nampak masa serah kunci itu nanti whatever it is you kena be true, okay? integrity you kena jaga, integrity itu apa? Integrity itu ialah ikut buku ataupun itu ada sharing uh, daripada rakan niaga kita dia kata ikut buku memang te tepat sekali tapi daripada buku yang apa daripada coaches, coach saya dia kata Aa, melakukan benda perkara yang betul pada ketika yang betul pada tempat yang betul tiga benda tu kena betul semua benda kena betul pada keadaan asal ataupun keadaan apa keadaan you apa tu apa yang telah diajar apa yang you kena buat berintegriti mengikut standard yang telah dia yang telah diberikan kepada you eh? semua ada standard eh? macam kos Erwan Kesha Azran cerita tu itu standard dekat Malaysian value Standard. Ada standard dia. Estate agent pun ada standard. You kena follow that one. Yang 7 eh. Yang ketujuh yang terakhirnya nya all new mystic. Kalau you buat salah, mengaku lah. Jangan you blame orang poin sini poin sana tau tak. Kalau betul you salah, tapi kalau you tak kalau you tak buat salah, you tak ada benda yang you nak takutkan. You cerita semua sekali. You present everything biar orang nampak. Okey? so itu yang tak akhir sekali, lepas ni kita nak cerita nak panggil lakan niaga kita ni mungkin dia akan ceritakan sikit apa yang telah berlaku sebab ingat sebelum you nak trust, orang nak trust you, you kena go through semua apa, level ni, tahap dia, orang kena tahu you orang aware about you, orang tahu you, orang suka you, baru orang trust you faham tak, dia orang tak ada kenal terus trust you, tak ada dia aware about you, dia know you, dia, dia kenal Ahati ah, budi kita dia suka kita baru dia trust kita ok so trust ambil masa yang lama untuk you nak build eh, second to break and forever to repair eh, you buat salah saat, kalau sekiranya you punya trust deposit you habis that's it lah orang susah nak percaya dengan you you apa cakap pun you kata esok esok esok insyaallah insyaallah esok orang tak percaya lagi dah eh? so ingat itu adalah sharing saya